Dolar Kanada bullish waspadai jika berbalik arah. Secara umum, bias harian pergerakan dolar Kanada terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga Dolar Kanada terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.24009, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.22623. Sekian analisa Forex untuk tanggal 22 Juni 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silakan hubungi 08